oke okay, teman-teman kelihatan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum. Selamat ulang tahun sekali. Selamat ulang tahun sekali. ya. ulang tahun sekali. Selamat ulang tahun sekali. saya ulang tahun sekali. Uh, ini ulang mumpung ada orangnya ulang saya bongkar uh, Selamat ulang saya sekali. Selamat ulang Power Supply Legend seperti ini seneng sekali seperti itu karena ini wah oh ini dulu mahal sekali ini. ya saya tidak tahu kursnya berapa tapi eh, pernah saya dengar untuk bisa membeli membeli Power Supply seperti ini ini harus zaman dulu ya saya dengar itu harus jual ayam berapa ekor begitu ukurannya seperti itu tunggu kalau pasnya sekarang tidak tahu berapa karena sudah tidak diproduksi yang seperti ini ini masih analog ya hari ini kita dapat kehormatan untuk membongkar ya saya akan siapkan dulu obeng-obengnya dan kalau kalau ini enggak perlu ya ini uji L enggak perlu panel-panelnya dibongkar cukup bongkar lihat bagian dalamnya saja ini di video sebelumnya yang di atas ini ini uh, berfungsi dengan baik walaupun ada getaran seperti itu ya maklum karena memang sudah sangat lama seperti itu oke teman teman saya akan bokar maupun dapat izin dari yang punya oke saya ulang lagi ini dalamannya begini eh belakangnya ini sampai tidak terdeteksi ya ininya uh, tipenya cuma buka yang ini kalau oh masih bisa ya kalau tidak bisa nanti teman-teman pakai kontak cleaner wos oh, karat ini ya sekalian saya pakai kontak cleaner sekalian ini karat-karatnya lepas walaupun tanpa kontak cleaner sih bisa seperti itu cuma sekalian sedikit meringankan beban Oke, okay. saya buka. Bismillahirrahmanirrahim rahim. Ya, bos. Oh. Bismillah. Oh. Karatnya bukan main. Ini nanti katanya mau digarap Sama yang punya Itu uh, Untuk ini untuk restorasinya Atau uh, Menata ulang Di video yang Sebelum ini Ini uh, trafonya ketika dinyalakan bergetar teman teman Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim Mari kita buka Ya yeah. Wah, wow, seperti ini dalamannya. Luar biasa. Huh, jarang-jarang. Ini, -jarang. ini, ini. Sampai kotor begini, teman-teman. Oh, luar biasa. Ini trafonya yang tertulis. Di sini, uh, saya uh, terus terang tidak akan ngotak ngatik ini, teman-teman. Maksudnya, tidak akan bongkar-bongkar ini. Karena biar orangnya sendiri. Eh... Uh, saya sudah bersyukur dikasih kesempatan untuk melihat dalamannya ini, nih ya. Di sini kan tertulis ya ini PS atau power supply ya 10A begitu, 10 ampere dan ini memang uh, kalau dari kornya, dari dari dari kawatnya, emailnya ini outputnya memang memang ini uh, tebal sekali teman-teman besar sekali ini cocoklah ini ditulis 10 ampere seperti itu dan ini tegangan kenapa ini enggak terlalu besar eh, karena tegangan maksimal dari dari ini ya dari trafo ini tegangan maksimal yang tertera di sini cuma 16 teman-teman ya cuma 16 kan ya di sini walaupun tadi kami coba di video yang sebelumnya itu 9 apa 19 volt teman-teman ya Oke, okay, cuma 19 volt seperti itu. Jadi, uh, jadi masuk akal kalau ini gulungannya ya gulungannya tidak terlalu besar seperti kebanyakan trafo-trafo lain. 10 ampere kan uh, sekecil-kecilnya 10 ampere itu yang bagus, lebih besar dari ini karena ini cuma maksimal 19 volt. Kalau yang di pasaran ada yang 45, ada 32, seperti itu. Oke, okay, ini trafonya teman-teman. Dan ini voltmeternya analog. Kita lihat, mudah Saya tiup-tiup dikit. Wow. Lihat voltmeternya ini ada lubang. Biasanya lubang begini ini lubang untuk apa ngasih minyak atau apa begitu ya? Saya buka. Ini semacam tabung. Saya takut juga sih bukanya sih takut ada sesuatu yang tidak diinginkan <laughs> ini ini power supply salah satu yang yang Legend seperti itu ya oke okay. tabung biasa begini ya untuk tutup aja lagi ini kalau kalau terjadi apa-apa ya dibuka di ini lagi seperti itu dan yang di hadapan di depan saya ini agak hangat karena tadi juga dipakai Di hadapan saya ini ya, Biasanya saya pakai sikat Sikatnya ini saya, Bentar ya, saya ambil sikat Oke, ada sikat Saya bantu bersihkan dikit Untuk mengetahui bagian-bagiannya Walaupun tidak detail teman-teman Saya bersyukur Wow ini PCB nya masih teknik Pembuatannya kayaknya Oh sudah di, di print kayaknya ini Atau pakai spidol ini ya Ini ada tulisan Oh print-printan ini sudah Ada tulisan regulator begitu teman-teman nih, nih. Ada tulisan regulator Regulator ya Ini dia sudah zener cuma nggak kelihatan ini nilainya berapa ya. Oke, okay. di sini ini uh, kontrolnya ya. Kenapa saya bilang kontrol? Karena uh, adjuster adjustable-nya ya, adjustnya atau pengatur nilai tegangannya itu nyambung ke sini ke potensio yang ini. Dan yang ini uh, begitulah rangkaiannya. Saya tidak akan ngotak ngatik eh, ini. Ya. Nah, ini ini rangkaiannya. rangkaiannya dan ini uh, transistor jengkolnya itu yang tadi ini sebagai biasanya penguat arus ya ini ya yang ini ya Oke rangkaiannya seperti itu oke kelihatan ya teman-teman ya oke cukup ya kemudian ini transistor jengkolnya ada empat ya oke ada empat satu, dua yang di sana, dan dua lagi yang di belakang sini, uh, dua lagi ada empat. Kemudian elko-nya, di sini ada dua elko, di sini, teman-teman. Ya, sebagai penyimpan cadangan energinya, dua elko di sini. Ya, dua elko, dan yang tiduran sini, uh, tiduran. Bukan boleh si aja yang tidur ya. ya. Elko juga ada yang tiduran itu ya. Di situ Elco apa namanya uh, kapasitasnya 23.000 puluh tiga ribu mikrofarad lima puluh volt. Oke. Ya. Oke okay. uh, okay. okay, ya. Dalamannya seperti ini. Dan ini ada tulisan apa ini? Oh, ya, kayak berburu latar karun. Oke, okay. itu elgonya ada tiga berarti ya. Elgonya ini, woi ada, ada komponen lagi nih kayaknya ini. Komponen nggak begitu kelihatan. Ini seperti transistor. Ini nggak begitu kelihatan. Saya nggak bisa menjustifikasi itu transistor atau apa. Yang jelas ini komponen pakai mur baut. Semacam transistor sih Semacam transistor Kayaknya ini dioda kayaknya ini Ini dioda kayaknya teman-teman Ini dioda Tuh, Kelihatan ya Kayaknya dioda Tuh dioda Oke Pada saat dicoba tadi ini Agak getar begitu mungkin karena ini Minta dibersihkan dan ini kurang nempel Seperti kurang nempel ya Tapi tidak apa-apa setelah ini saya coba lagi Takutnya setelah saya bongkar ini malah tidak bisa, kan? Eman seperti itu. Oke, saya coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Atau coba lagi. Takutnya setelah dibongkar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, coba dulu, teman-teman. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim Oke okay, ya Nyala ya Walaupun dibongkar Tidak terjadi apa-apa Kita lihat eh, Tidak ada Kebocoran-kebocorannya di sini ya Tuh, tidak ada ya tidak Ada kebocoran Di sini pun tidak ada kebocoran-kebocoran Oi, oh, kalau di sini Ada lah biasanya begitu Itu nyala ya teman-teman di sini cuma akan apa masih aman lah gitu nah, ini masih masih ada nyalanya Loh kok mati mati teman teman padam ya oh enggak, ya? oh ini lepas kabelnya oke okay. oh, kok mati Hah? Seklar. oh seklar. oh ya ternyata kabelnya lepas teman teman Oke okay, ya teman-teman ya, bongkarnya sudah, ini tinggal restorasinya biar orangnya sendiri yang restorasi. Oke okay, teman-teman, terima kasih, ini uh, demikian saja ulasan singkat dari saya ini mengenai bongkar-bongkar uh, uh, power supply legend ini ya. Oke okay, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Eh, uh, buat teman-teman semua, saya akhiri. wassalamualaikum itu, wa warahmatullahi wabarakatuh.